bosnia yang cara dari pasuruan. Yang punya pasuruan Bos, bos muda Mas Itri bos bantu. Ya Mas Refensi di kerajaan itu. Itu yang ya, di sana yang di sana itu yang di sana. Nah, apakah sama bos kepang itu ya. bos <tuk> kepang. <tuk> nah. Ini potet bos kepang ini bensin. Ya eh, bos kan, kepang, kepang ini namanya Bapak Marco Melandri. Sambil ngerokok. Raga eh rokok, eh. masanya, apa rokok Masteng. Masteng. mas apa rokok <coughs> Mas lagi rame hmm. roda dua dapat roda di Sampingan ini. Hmm. malah sampingan ini mata pokok Kalau sekarang di mas. Kalau jualan terus cuman posisinya hujan jadi yo oh. tapi mas butuh lima angkal dan waktu yo naik posisi selatan oh, ini mas naik apa naik pandemi gitu loh mas besok reno jalan oh. sementara ini butuh beli bu dagangannya upaya nih mas sesuai pesanan kalau nah, pesen apa guleknya jarang ya tak pesen mas mainnya online apa nih mas atau nih nih plan apa langsung nih? Yes, dagangannya hmm. kae. Oh, Dagangannya yes, ya. <coughs> <coughs> kae. Pak Mark, kemas peliharaan peran Iki waktu iki wong gandeng hutan nyuruh puluh. Nah, ini nyo, nyo, nyami nyo, kan, no, nyo, untuk si plane, pues mapa, ya, pesen ya repot untuk Kepang. Iya. kepang apa ya? nasional kepang Pak. anyaman. Anyaman ya, anyaman dari brambu. ya, dari tikar kasar ya. Tikar kasar. Pak Marco mle, anu Pak. Bian belajar nganam kepanu, harus apa? Guru nih, Pak? Pak Marco, guru nih, Mbahku aku ya, gue ngerasa nih, nunggu neng marai Mbahku, Buwi yo ya, daripada nganggur nongkrong nunggu yo lumayan tapi karena nyaman kamera gitu ya lumayan ya, itu, ya. Oh, nah. ya, ya <laughs> lumayan, lumayan gue gue. ya, yo karena awan-awan kalau nyetel campur sari, nunggu ya, Lagu hiburan, taruh lampu. Ya Baik, Pak Marko ini termasuk seniman duka. Ya, seniman dulu itu saya, ya, jadi seniman tahun 68 sampai 78. Oh, ngitung loh, pernah mireng Pak Marco? Cerita tahun 70-an dengan pernah jadi tukang kendang, ini kurang apa enggak? Dah dulu. Kalau sekarang saya tukang kepan ya tukang gepang, wong linggi, bes ora betah, soalnya kefiye ora ora, dan ya orang bobo, orang bobo, orang bobo, orang bobo, orang bobo, orang bobo, orang bobo, orang sekolah orang bobo, orang bobo, orang bobo, orang bobo, orang bobo, orang bobo, orang bobo, orang bobo, gosok kerawitan gue. Wira-wiri seneng. Kata-kata terakhir mas untuk hari ini mas. Semangat. Untukmu untuk, untuk, untuk semangat. Semangat jalani Madang. Mati ang, Madang. Mati. Ramadang mati. Loh, Madang. ramadang Madang mati. Tiba... Waduh. Madang Tong stream nganten mas. Kopinya Jolali. Nah. Rokoe. Eh. Senja utamakanlah Madang, uh. Madang, oke, okay. Madang ya. Ini harus nembang nungguin lho Pak. Tanya nanti Pak Marcom. bos tak ya nungguin kopi nih? Oh, oke, ding. Mengucapkan ini bercanda, iya, malah nanti bener. gak terus disetelnya nih karo diseteli apa lagi? Si teman si teman pak jamur pak marko jamur si hey. pak marko iya pak markum malah mulai ditangkap malah mulai rambanya. demikian sekilas vlog JMA dalam konten Vlog harian, birah biri seneng. Jangan lupa ikuti terus keseruan kami dalam momen momen vlog harian. Madang, besok reneklio Madang. Mas ya. Utang itu gay, Madang itu gay. Eh, iya. Semangat. Jadi, kata kata lece. Ah, ah, madang sa pemirsa... tong pemirsa waktu eh. <laughs> yang penting Madang, okay. Utang itu yukai, Madang, oke, utangnya tiokai, Madangnya tiokai, turun itu yukai, ya, oh, yeah. ya, ya, ya. <laughs>